Aku bagi roti jari aku juga Aku nak gigit Jari aku tuh Ih budak nih letih aku <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK bagaimana kabar kurang hari ini? saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya ya. jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy oke kali ini kita akan membuat konten ngakak plus lagi cuy ya yang mana kita akan mereaksi video-video yang di luar dari video youtube gitu ya, dan seperti biasa saya akan mereaksi video-video dari tiktok lagi cuy ya, sebenarnya banyak banget yang belum saya react cuy ya, uh, video dari teman-teman ini cuy, tapi Insya Allah saya akan mereaksi satu persatu video Orang yang sudah tag nama saya cuy ya tapi yang sudah saya tengok misalnya video-video yang sudah saya tengok saya nggak react lagi cuy ya saya nggak react lagi saya akan mereaksi yang benar-benar belum saya tengok sama sekali cuy oke okay? dan di sini konsepnya berbeda cuy ya berbeda dari video-video sebelumnya Di sini saya akan coba untuk tahan tawa menahan untuk tidak tertawa gitu ya. Di sini saya akan nilai gitu ya, saya akan nilai di mana video yang buat saya ngakak dan yang mana video yang benar-benar nggak -benar apa namanya nggak membuat saya itu tertawa gitu ya. Dan di akhir video nanti saya akan hitung berapa yang buat saya tertawa dan berapa juga yang gak membuat saya itu tertawa. Maksud dari tahan tawa versi saya itu cuy. Kalau saya tersenyum itu masih aman gitu ya, kecuali saya sudah tertawa berlebihan barulah itu saya gagal cuy. Dan oke okay, tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa jum kita tengok videonya. Oke okay, video pertama langsung aja ya ke video pertama yang mana judulnya di sini itu adalah ojol ngeselin. Kalau di bahasa Malaysia kan itu uh, ojek online yang bikin emosi gitu ya. Saya <laughs> nggak tahu eh, ngeselin bahasa Malaysia itu apa cuy. Tapi, bikin emosi lah ya. Ojol bikin emosi. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Oke. Okay. Nggak uh, ini ya. Mungkin awal di awal. Jadi, sebenarnya video ini lucu gitu ya. Tapi, mungkin di awal gitu ya. <SILENGALAN> Ternyata, ternyata dia mancing ikan ya oke okay, next oh challenge ya yeah. Takkan seorang insan <tuk> <tuk> lembut <tuk> berdepan dengan. no <laughs> Astagfirullahaladzim Udah udah mau selesai gitu Ini Ini yang di atas itu ngakak banget Sumpah Aduh Oke okay. Satu kali gagal Satu kali menang gitu ya Oke okay, kita Kita lanjut Uh saya tarik nafas dulu cuy <tuh> Oke okay, video selanjutnya Hati-hati dalam bekerja Akibat bercanda Tiga orang Tertimpa pohon kelapa Wow Tertimpa pohon kelapa ini cuy Oke. kizilnya Tuk ide Tung ...Saya tahan ini cuy. Ya. ...Saya menang.. Yang next <laughs> يا تي هي بدي احط وين؟ شو حط لك حط البستون جوا الجاك يا زلمه ايوه ايوه زرفك فوق انا احط اسمه ارفع ارفع ارفع من هناك لا تتي هي يا سلامي لا تتي حط تحط الجاك في هيك لا في انا تعال فوق من هنا من هيك يعني ايش بك في البلاطة هذيك وحط البستون طيب ليش بدك تدغري ايش جرب يسبينا بالله اعطوا خلاص هم مش راسك يا حمار اخره غوا غوا غوا ini gagal gua. Okey, dua sama ya. Skor dua sama je. Okay, next. Okey. Ah, uh, saya menang lagi, cuy. Untung aja videonya singkat je Dan next. Oke, okay, saya udah ulang dua kali tapi nggak membuat saya ngakak gitu ya Jadi saya menang Oke, okay, untuk saat ini saya masih menduduki uh, teratas coy Oke, okay, next Ini judulnya adalah Iceland Keras Bro Ini maksudnya apa ya? Iceland Iceland Keras Bro Hashtag mabok Mabok? Oh ini minuman keras ke apa ini? Tiga, dua Ini <tuk> <tuk> Oh, seratusnya Minum, si <tuk> Putih, <SILENCIO> ayah, putar balik. Vale. Ini putar balik vale beda. Anjung sumpah kepok. Sumpah, kok banyak tadi. kita ulang lagi sih ya. Mungkin ada sebagian dari korang yang tak paham ini sih. Yang tak paham komentar di bawah ya, yang paham tuh bisa bagi tahu teman yang lainnya ya. Oke. Okay. Mesin-mesin suruh. Insya Allah pulih. Oh, saras leleh. Minumin suruh. Air putih. Ayah. Sarwae. Uli nikut anak gede. Ini suruh. Mesin-mesin suruh. Insya Allah pulih. Oh, saras leleh. Minumin suruh. Air putih ayah putar ini putar Ini ini ada yang komen sih, ini ada yang komen nih. Padahal cara minumnya udah benar ya. Yep. Oke okay, next video selanjutnya cuy ya Saya <tuhrogue massa> udah bersusah Ayah cuy saya 3, 2, 1 Oke saya udah ulang dua kali cuy ya saya udah dua kali ngulang dan saya menang. Gak tahu kenapa ya, kalau video-video singkat, itu nggak terlalu buat saya tuh ngakak gitu. Kecuali yang awal-awalnya itu nggak terlalu lucu. Tiba-tiba di endingnya itu lucu. Itu Itu baru gitu, Cie. Oke, okay, next. Apa ini? Oleh karena itu! Allah Sallallahu Muhammad Wala Muhammad. Oleh karena itu, Muhammad Oleh karena itu, Muhammad Oleh karena itu, Cuy, dia tidur tiba-tiba, dibikin kaget gitu ya. Aduh, padahal gua udah, udah tahan ya. Tapi harus saya ulang gitu ya. Aduh. Oke, okay. oke okay, kali ini kalah lagi ya. Oke okay, mungkin agak seimbang gini cuy, agak seimbang. Oh, gak boleh kalah cuy, gak boleh kalah gua Oh, mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak kak kak z. Oh, I'm a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak kak kak z. Oke, kali ini saya menang lagi, cuy. Next. Oh, I'm a Oh I'm a tick-tock. <laughs> <laughs> oh I'm a tick too oh im a tick Sekali Ketuh. lagi, ya? Ketuh. <laughs> Ketuh. <laughs> tapi ya. Tapi saya salut dengan temannya ini, cuy ya. Saya salut banget dengan temannya ini. Sendai. <laughs> sendinya Gak ada yang tolongin, cuy. Gak tau itu lehernya mungkin. Apa namanya ini? Mungkin seperti ini terus gitu ya? Apa namanya? Keselewat atau gimana gitu ya? Bisa patah lehernya cuy. Aduh, gagal gua. Tiga, dua, satu. Oh, Makanan kamarudin tahu. Dia tak nak makan sebab sakit gigi. nah Itu jari aku. Itu jari aku. Itu jari aku. nih ni, ni makanan. nih makanan. Jari aku juga kau nak makan. bodoh kau ini. nih Ya, ilah, ilah. Sudahlah. Bodoh kau ni aku bagi roti jari aku juga kau nak gigit. Jari aku tu. Eh budak ni letihlah aku. Nasib baik kau budak kecil. Kalau dah besar kau sembeling kau. Oh, mati tu. Makanan Kamaludin tau. Dia tak nak makan sebab sakit gigi dah. Itu jari aku. Tu jari aku. Tu jari aku. Ni ni ni makanan. Ni makanan. Jari aku juga kau nak makan. Bodohlah kau ni. Ni. Ya, ilah, ilah, sudah kan? Kodoh kau ni, aku bagi roti jari aku juga kau nak gigit. Jari aku tu! Eh, budak ni letih hmm. aku. Nasib baik pun budak kecil. Kalau dah besar kau sembeleng kau. Ah mati katu. Okey, Cui. Kali ini saya menang ya. Deal ya, saya menang. Uh, saya, saya mau ngomong sedikit, Cui. Emang kambing suka dengan roti apa? saya nggak pernah sih lihat kambing makan roti ya, ya jadi wajar aja kalau kalau jarinya gitu, jarinya yang di, dimakan untuk masih budak cuy, seandainya nggak, udah disembelih dia cuy. Oke okay, next video. Ji, saya, saya paling nggak bisa tengok yang pondan pundan seperti ini, Ji. Saya tak tahu kenapa saya nggak saya akan lihat pundan-pundan bertingkah seperti ini. Bertingkah macam ini, Ji. Nggak tahu selera humor saya itu macam mana, gitu. Korang lihat ekspresi yang baju putih nih. Kita ulang lagi, Ji, ya. Korang perhatikan baik-baik ekspresi dari... Uh, yang pakai apa namanya, pakai baju putih, cuy ya. Hmm. Itu, itu, itu, itu satu kelemahan saya, cuy. Ya, kalau mereaksi video, kalau lihat yang Lelaki yang lelaki yang bertingkah macam wanita, saya tuh ngakak banget, cuy. Saya nggak tau kenapa gitu, mungkin selera humor saya yang agak beda gitu ya. Terus, ini lihat, kita lihat komentar sama tuh, ada yang, nah, ini, ini, ngakak lihat. Ekspresi wajah yang baju putih Berarti selera humor saya dengan dia itu sama gitu ya Korang Kalau korang tak lihat ekspresi yang baju putih nih Aduh Korang harus uh, Apa namanya ini Harus beriksa Ngakak kan sumpah Oke okay, next <tuh> Oke okay, sekarang video terakhir cuy ya Video terakhir Oke okay, di sini judulnya itu adalah PS melatah opies melatah video dari Malaysia ini cuy lata lagi nih 3 2 1 Oke okay. menang Menang gue cuy menang Menang gue PS Melata Maksudnya PS Melata itu Gimana ya ini laki-laki Kak perempuan cuy Di sini judulnya itu PS Melata gitu ya Oke okay, cuy itulah tadi beberapa video Random video dari uh, TikTok ya yang mana ini Semua video yang Teman-teman tag gitu ya ada yang Tag saya dari Malaysia Ada juga yang di Indonesia cuy Tapi kebanyakan yang tag nama saya itu Dari Malaysia cuy kebanyakan dari Malaysia cuy Cuman videonya nggak selamanya Dari Malaysia jadi di sini Campur gitu ya ada video dari Malaysia ada video dari luar uh, Negara gitu banyak gitu ya Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak buat buat korang semua yang memberikan saya video-video seperti ini, video-video ngakak seperti ini, dan akhirnya pertama kalinya saya bisa mengalahkan korang gitu ya, saya mengalahkan korang cuy. Di sini saya akan hitung saya sukses untuk tidak tertawa ada berapa cuy? Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan. Di delapan video ini saya tidak tertawa ngakak gitu ya. Tertawa iya, maksudnya dalam hati itu saya tertawa gitu ya. Tapi nggak sengakak yang ada di sini gitu ya. Dan yang saya gagal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya gagalnya ada enam. Jadi untuk video kali ini saya menang cuy. Jadi bagaimana cuy kalau korang punya tantangan untuk saya? Korang bisa komen di bawah gitu ya. Tantangan apa yang cocok buat saya. Insyaallah saya akan membuat ini. Video akan saya perbanyak juga untuk membuat video-video seperti ini tuh di bulan Ramadan cuy. Apalagi videonya bertemakan bulan puasa cuy. Wah itu keren banget. Itu keren banget. Oke dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.